Ngaling, kita nge-sport pilih Ngaling, bersama jadil Ngaling, kita nge-sport pilih Ngaling, bersama jadil Ini, ya, untuk so, pilih, nah, kita masukkan sih, tapi kita lihat tadi Bukan gak? Apa yang di Kita berangkat, kita sebelum berperang harus isi amunisi dulu Kita makan di warung Pak Panjul Spesial kepala ikan Dan ikan goreng Makanan sudah dapat Saatnya kita menempat Ini ikan goreng Seperti ikan goreng Pahumnya sendiri, Pahumnya sendiri kalau muka itu kalau gak jalan kalau kepalanya ya, ya kerapu udah buka, banyakan, buka kerapu saya ya yang pasti nih kan rasanya seger, gimana ya Sambelnya ngiri, ikan yang bulan, ikan gorengnya rasanya asik. Yang pasti kita lanjut ke Facebook habis lah. bisa ngomong nih. Kembalinya nih, ini yang pasti kita lanjut ke Facebook. Oh yeah. ini perjalanan oh, iya menuju entah berantah <tuk rosan> entah berantah <tuk hancur> entah berantah eh dengan woi siap siap berdua berdua bertiga berlima oh iya iya oke semua semua bisa dijelaskan sedikit informasi tentang daerah ini apa, namanya apa silakan Ini uh, Akamsi nya anak kampus ini <laughs> Akamsi, Akamsi ya anak kampus ini <laughs> <laughs> jastu dan Akamsi anak kampus ini bahasa Indonesia aja, nanti oui. sahabat nge yang di Indonesia gak ngerti okay. Oh gitu, sih um, Kebetulan kita berada di, kalau nama desanya adalah Desa Sakti Desa Sakti uh, Lokasinya adalah di uh, West, di sisi barat dari mana Pulau Musopnida jadi jalur ini adalah jalur utamanya destinasi di Nusa Penida yang ada west dan south. Oh, west jadi jadi selatan. Maka uh, sahabat semua ngerti apa arti south. Jadi selatan dan selatan. barat dan selatan. Barat dan selatan. Karena Nusa Penida <laughs> uh, destinasi utamanya ada di sisi barat yeah. dan selatan. Nah, yeah. kita di ada ada di jalur jalur utama itu.